Bener kan Omi? Masih ada yang ngucuk-ngucuk mata iya, tuh. Iya masih pada ngantuk nih. Kita nyanyi satu lagu lagi ya. Kita menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. gembira nih, kita nyanyi satu lagi-lagi, hati yang gembira.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 Nah, adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Halo, selamat pagi, adik-adik. Selamat hari Minggu, adik-adik semua. Apa kabarnya di rumah? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat, serta bahagia ya, dan bersuka cita karena hari ini Kariska mau bercerita untuk adik-adik di kelas tanggung. Nah. Sebelum kita mulai cerita kita hari ini, yuk kita buka alkitabnya. Kita buka dari kitab 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Sudah, dibuka 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. 1 Korintus ada di perjanjian baru ya, oke? Nah kalau sudah... Kita siapkan Alkitabnya, kita taruh dulu, sekarang kita mau berdoa. Yuk kita berdoa, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkatmu yang telah engkau berikan kepada kami. Sehingga kami masih bisa bersama-sama di pagi hari ini untuk IHMPI. Berkati ya Tuhan, firman yang akan Kariska sampaikan, biarkanlah. Firman yang hari ini boleh disampaikan, boleh dimengerti oleh adik-adik, dan juga adik-adik di rumah boleh menerapkannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bantu Kariska dan juga bantu adik-adik di rumah untuk bisa mengikuti cerita firman hari ini dengan baik. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita ambil lagi Alkitabnya, kita baca dari 1 Korintus 1 ayat 10-17 yang begini bunyinya.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 supaya salib Kristus juga menjadi sia-sia. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, judul firman kita untuk hari ini adalah Erat Bersatu Sehati Sepikir. Tadi kita udah baca dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Nah, kalau bacaannya dari kitab Korintus berarti Kitab ini merupakan isi dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan dikirimkan kepada jemaat di kota Korintus. Nah, kalau adik-adik lihat di atas, tuh di bagian atasnya, ini nanti Kariska munculin di sini, di bagian atasnya ini ada tulisan surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Nah, kalau adik-adik rajin ikuti HMPA, dan dengerin firman Tuhan dengan baik, pasti adik-adik tahu dan juga hafal dengan latar belakang kota Korintus. Tuhan Yesus ini mengutus Rasul Paulus untuk memberitakan firman di kota Korintus. Dan ajarannya Rasul Paulus ini berhasil adik-adik. Jemaat di kota Korintus menjadi percaya akan Tuhan Yesus. Nah, kota Korintus ini merupakan kota yang majemuk, kota yang beragam. Kayak kota Jakarta gitu. Ragam suku, ragam budaya, ragam bahasa, dan banyak golongan. Kalau kita lihat di ayat 12, kita baca di ayat 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas atau aku dari golongan Kristus. Kita lihat ada beberapa golongan yang disebut di ayat 12 tadi. Ada golongan Paulus ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, terus ada juga golongan Kristus. Nah, kalau karis katanya golongan itu apa sih Adik-adik? Menurut KBBI, nih yang ada di sini nih. Golongan adalah kelompok atau orang mereka berkelompok atau berada dalam satu golongan karena memiliki beberapa persamaan. Makanya mereka berkelompok, makanya mereka bergolongan. Kalau misalkan di gereja kita di GPIB. GPIB itu banyak suku dan budayanya ber, dan juga budayanya beragam. Ada yang suku Batak, ada yang suku Jawa, ada yang suku Ambon dan lain-lainnya. Nah, itu termasuk ke dalam golongan atau kelompok karena mereka memiliki persamaan yaitu berasal dari suku yang sama. Nah, berarti di kota Korintus ini juga sesuai Bacaan kita ada beberapa kelompok yang tadi udah kita baca di ayat 12 kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Evas dan kelompok Kristus. Tapi kenapa ya mereka ini berkelompok? Adik-adik ada yang tahu nggak kenapa? Nah, kakiskakak tahu alasannya. Jadi setelah Paulus berhasil memberitakan Firman di kota Korintus, dia pindah lagi nih adik-adik ke kota lainnya tujuannya. Untuk memberitakan Firman Tuhan. Nah, apakah di kota Korintus nggak ada lagi kak yang memberitakan Firman Tuhan? Tentu aja ada. Selanjutnya yang memberitakan Firman Tuhan di kota Korintus itu dilanjutkan oleh Apolos. Lalu setelah itu dilanjutkan lagi oleh Kevas dan seterusnya. Nah, jemaat di kota Korintus ini adik-adik mereka merasa ada yang cocok dengan pengajarannya Paulus, ada yang cocok dengan pengajarannya. Eh, uh, Kefas ada juga yang merasa ah kayaknya enggak cocok deh sama ajarannya Paulus, ah kayaknya enggak cocok deh sama ajarannya Apolos. Kayak gitu. Nah, yang cocok dengan ajarannya misalkan cocok dengan ajarannya Paulus, mereka menamakan diri mereka sebagai golongan Paulus. Ya misalkan ada yang cocok dengan ajarannya Apolos, mereka menamakan diri mereka sebagai golongan Apolos kayak gitu. Padahal niat ya, yang mereka beritakan, yang mereka ceritakan itu sama yaitu mereka menceritakan tentang siapa? Tuhan Yesus. Ketika Paulus mendengar bahwa banyak golongan yang ada di kota Korintus itu, langsung tuh Rasul Paulus nulis surat ke jemaat di kota Korintus. Paulus mengingatkan supaya jangan ada perpecahan di antara mereka kaya yang ada di ayat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 Lebih cocok diajar sama yang ini, lebih cocok diajar sama yang itu. Gak cocok sama yang ini, gak cocok sama yang itu. Padahal tujuannya sama, sama-sama mau memberitakan firman Tuhan. Memberitakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Nah, Rasul Paulus dalam surat ini menegur adik-adik. Supaya jangan saling menyombongkan diri. Jangan saling merasa dirinya lebih pintar atau lebih baik dari yang lain. Sifat sombong itu bisa membuat perpecahan di dalam persekutuan atau di dalam jemaat kayak yang ada di kota Korintus. Nah, sama aja kayak kita adik-adik. Jemaat di kota Korintus itu digambarkan seperti kita saat ini loh. Dari surat ini Rasul Paulus kayak yang tadi Kariska bilang mau menegur. Loh, emangnya kita berkelompok, Kak? Emangnya kita punya golongan tertentu ya? Tentu aja kita pasti ada berkelompok, punya golongan tertentu. Kita masih hidup suka berkelompok dengan yang lain. Contoh yang paling sederhana yang bisa Kak Rizka kasih tahu adalah kita bisa aja sombong dan juga bisa memilih-milih teman. Ayo siapa di sini yang masih suka milih-milih teman, maunya maunya sama yang itu, enggak mau sama yang itu. Ayo siapa angkat tangan, ayo. Kariska juga dulu pas masih kecil suka milih-milih teman, tapi sekarang Kariska udah gak milih-milih teman. Kariska berteman dengan siapa saja. Nah, Kariska kasih contoh ya. Misalkan kita pas sekolahnya masih offline, kadang kita maunya mainnya sama si A dan gak mau main sama si B. Terus tiba-tiba si B dateng nih. Terus kita malah ngomong ke A, eh A udah yuk mainnya ngapain sih ada B, udah deh males deh aku jadinya nggak mau main atau enggak kita bisa aja jadi jahat ke si B ini ih kamu ngapain sih B kesini aku nggak mau main sana aku nggak mau main sama kamu sana sana sana pergi nah itu udah termasuk berkelompok adik-adik gak apa-apa main sama si A tapi kita nggak boleh mengucapkan seperti itu kepada si B atau misalkan lagi ketika kita main di rumah dengan tetangga-tetangga eh, sekitar kita misalkan kita punya sepeda baru Terus ada teman kita yang enggak punya sepeda. Kadang ada juga loh adik-adik yang enggak mau main sama teman yang enggak punya sepeda. Misalkan Kariska habis beli sepeda baru, terus ada teman Kariska yang enggak punya sepeda. Jadinya Kariska, "Ah, gue enggak mau. Ah, mau, main sama dia karena dia enggak punya sepeda ya buat apa kan mau. Aku punya sepeda baru, maunya main sama teman yang punya sepeda." Benar enggak kayak gitu? Kadang tanpa kita sadari kita melakukan hal-hal seperti itu loh adik-adik. Atau sesederhana adik-adik gak mau main sama si cek karena C ini kulitnya item rambutnya keriting. Jadi aduh ngapain sih main sama si C ini malah soalnya dia item terus rambutnya tuh gak kayak aku, yang bagus, yang lurus kayak gini. Nah itu dia termasuk berkelompok lah adik-adik tanpa adik-adik sadari hal-hal seperti itu, itu gak boleh. Makanya Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di kota Korintus untuk mengingatkan supaya jangan ada perpecahan contoh-contoh yang tadi Kariska sebutkan yang gak mau main sama teman karena teman yang gak punya mainan baru atau kulitnya gak sama kayak adik-adik itu adalah perilaku yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hatinya Tuhan Yesus hal itu sering terjadi juga di tengah-tengah persekutuan kita bahkan di gereja pun kadang suka terjadi nah di sini, firmannya mau mengingatkan adik-adik, mau mengingatkan Kariska, dan juga mengingatkan Mama dan Papa dan semua orang untuk enggak mengelompokkan dirinya, kayak jemaat di kota Korintus. Kita diminta untuk mendengarkan nasihat Rasul Paulus supaya kita jangan terpecah belah karena kita berkelompok atau bergolongan. Di gereja kita, di GPIB ini, kita semua ada golongan, ada kelompok. Tidak apa-apa adik-adik, itu, itu adalah hal yang baik. Yang tidak baik adalah ketika kita sudah berkelompok, tapi kita malah jadi terpecah belah. Misalkan kita berkelompok karena suku kita sama, kayak contohnya Renaya kan dari suku Jawa, sama kayak Anya, -Anya juga dari Jawa, Noel juga dari Jawa, Kartika Vasco juga dari Jawa. Atau kayak hmm, Patril dan Arvid ya, dari suku Ambon, sama kayak Vito, kayak Vino, kayak Sergio, dan juga kakak-kakak yang lain yang dari suku Ambon. Atau ada juga yang kayak Afner. Afner dari Sukawa Suku Batak betul kayak Clara, kayak Tobias, kayak Beni, kayak Beatrice, kayak Dilan. Ada juga teman-teman kita yang dari suku Minahasa, kayak Weli, kayak Miyamori. Nah itu beragam ya adik-adik, banyak juga loh. Beragam budaya, beragam suku. Apakah karena berbeda-beda suku kita jadi terpecah belah atau kita jadi saling musuhan? Kan tentunya. Enggak ya, enggak boleh. Buktinya kita di sini masih sama-sama ikut PA Kita masih sama-sama bersekutu. Dan satu yang pasti kita semua sama-sama percaya sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Betul. Nah. Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan, kita harus membawa damai dan menghadirkan sukacita, bukan malah jadi sumber keributan karena perbedaan kita. Malah, perbedaan itu bisa jadi pemersatu, loh. Adik-adik kita jadi bisa belajar bahasa atau budaya suku lain. Kita bisa jadi tahu pakaian adat suku lain seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Oleh karena itu. Sama seperti tulisan yang ada di kaki burung Pancasila nih. Apa tulisannya? Bineka, Tunggal, Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kita harus tetap bersatu sebagai anak-anak Tuhan walaupun kita berbeda-beda. Bukan karena perbedaan kita jadi sombong, melainkan jadi rendah hati. Saling menghormati dan juga saling mengasihi. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan... Tetap setia ya dalam iman percaya kita kepada Tuhan walaupun kita semua berbeda-beda. Setia ikut impah di hari minggu, setia berdoa, setia mengasihi sesama kita, setia menuruti apa kata orang tua. Bersahabatlah dengan semua orang walau berasal dari suku budaya dan bahasa yang berbeda. Karena kita semua diciptakan sama, kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Semoga... Adik-adik bisa mengerti firman yang hari ini Kariska sampaikan ya. Tetap semangat menjadi pembawa damai dan menghadirkan sukacita di tengah-tengah persekutuan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Halo anak-anak tanggung. Tadi kan kita sudah dengar firman dari Kariska. Sekarang Kak Kisya akan kasih aktivitas untuk adik-adik semua. Apa ya aktivitasnya? Pertama adik-adik harus siapkan spidol. Atau kalau nggak punya spidol bisa pakai pensil warna atau juga krayon ya. Lalu ada juga double tip, ada penggaris, ada gunting. Nah nanti kan kita ada gunting-menggunting nih, hati-hati ya pakai guntingnya. Lalu yang terpenting adalah kertas, yaitu Kak di sini pakai kertas buffalo. Kalau adik-adik nggak punya kertas buffalo, bisa pakai kertas apa aja ya yang ada di rumah. Lalu di sini juga ada origami. Pertama yang kita harus lakukan adalah, kita akan membuat kerangkanya. Kerangka apa tuh Kak Kesia? Karena kita mau membuat surat gereja, jadi kita mau bikin kerangka suratnya. Seperti ini, sebentar ya. Kak Kesia kasih contoh. Nah kerangkanya seperti ini, kalau adik-adik-adik kurang jelas nanti setelah digunting bentuknya akan menjadi seperti ini. Tuh. Nah Kak Kesya itu nggak kelihatan, aku nggak ngerti kurang jelas gambarnya. Tenang aja nggak apa-apa nanti Kak Kesya akan foto lalu kirim ke grup biar adik-adik bisa lihat dengan jelas ya untuk kerangkanya. Kalau udah bikin kerangka kita bikin apa lagi ya Kak Kesya ya? Karena kita mau bikin surat nggak lengkap dong kalau nggak ada isinya jadi kita mau bikin suratnya. Kita pakai suratnya dari kertas origami, juga bisa. Nah, isi suratnya adalah, tadi kan Kak Rizka udah cerita tentang kita, tentang perbedaan kan, tapi kita nggak boleh berantem karena perbedaan, kita harus saling mengasihi. Jadi, isi suratnya adalah cerita pribadi adik-adik tentang adik-adik mengalami perbedaan, misalnya di sekolah atau di lingkungan rumah. Contoh dari Kak Kesya adalah, Surat Kak Kesya adalah, aku pernah mengalami perbedaan di sekolah, yaitu perbedaan keyakinan. Tetapi aku selalu mengasihi teman-temanku yang berbeda keyakinan, walaupun kita berbeda keyakinan. Seperti itu ya. Nah nanti, kalau sudah adik-adik gambar dulu bentuk gereja seperti pintu. nih Seperti pintu, lalu ada jendela di kedua sisinya, di ini ada jendela. Lalu di atasnya ada tanda salib. Nah, nanti kalau sudah bentuknya akan seperti ini. Seperti ini. Lalu kita masukkan surat yang tadi kita sudah buat ke dalam gerejanya. Jadi seperti ini. Jadi kalau dibuka, di dalamnya ada surat dan juga berbentuk seperti gereja. Oke deh. Nah, itu aja ya. Mudah bukan? Kalau mudah, jangan lupa dibuat.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 Untuk opa, Oma, mama, papa yang belum bergabung dalam grup WhatsApp bisa join melalui link yang ada di description box. Atau bisa juga melalui Instagram pelkatpa.shalomdepok. Nah untuk adik-adik yang memiliki kerinduan untuk mengisi pujian, boleh lo sekarang mengirim video bernyanyi ke email PA pelkatpa.shalomdepok.gmail.com Nantinya akan ditayangkan di IAMPA online via Youtube. Adik-adik, nah, Kakak -adik, mau mengingatkan lagi nih untuk minggu depan tanggal 17 Oktober 2021 kita akan beribadah melalui Zoom jam setengah delapan pagi. Link Zoom akan dikirimkan melalui grup WhatsApp perkat PA calon. Teruntuk mama, papa, opa, oma atau yang menampingi adik-adik ibadah dan memiliki kritik atau saran mengenai IAMPA kita dapat disampaikan ke pengurus atau kakak-kakak lainnya.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 Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. adik-adik, kita udah selesai ibadah. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Tadi kita udah nyanyi, kita udah dengar firman dan kita udah tadi udah aktivitas juga ya sama Kak Kezia membuat surat gereja kayak gini. Nah, nanti jangan lupa difoto terus dikirim ke grup WhatsApp Pelkat PA supaya Kak Rizka dan juga Kak Kezia bisa lihat aktivitas adik-adik. Adik-adik semua Tetap membawa sukacita ya di tengah-tengah perbedaan kita, tetap rendah hati, tetap terus melakukan kebaikan sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anaknya siapa? Tuhan Yesus. Untuk menutup keibadah kita hari ini, yuk kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan untuk ibadah hari ini yang boleh kami lakukan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sekarang kami telah tiba di penghujung ibadah kami hari ini, tapi biarlah engkau boleh memberkati kami, engkau boleh melindungi kami dalam segala aktivitas kami hari lepas hari. Biarlah firman yang tadi boleh Kariska sampaikan, boleh dapat diterima dengan baik oleh adik-adik kami, dan bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Engkau berkati juga aktivitas kami selanjutnya, biarlah engkau boleh menonton kami, memberikan kami roh kudus agar kami, bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Menyerahkan seluruh ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihanmu, menyerahkan adik-adik kami yang ada dimanapun berada saat ini ke dalam tangan pengasihanmu, biarlah engkau boleh memberkati mereka. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak di sorga. Amin. Jangan lupa berdoa ya adik-adik, dan terus membaca firman Tuhan. Sampai bertemu di IHMPH selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.